Thank you. ponita channel an promosi <tuk> iya sanggup mengingat jelas bayangmu yang masih Apalah arti cinta yang indah? Apalah arti cinta dan sayang? Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang kujaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandangan. Ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, bukan selalu.